video ini dimulai jangan lupa untuk di-like subscribe dan di-share di media-media sosial kalian thank you dan juga loncengnya ya Right Chica Master. Di sini kita uh, pilih antara pakai gojek ya. Gojek. Gojek ya. gofood go yang tapi kita ya. ambil sendiri, terus sama beli di tempat. Kalau yang di gofood itu ini ada dadan wok, bentuknya kayak gini. Gede sih ya? Iya. Ini khusus di GoFood. Di sana nggak ada? Enggak ada katanya. Terus ini ada chicken Jimbo originalnya. Di Jimbo, Jimbo Thailand. terus yang ini gua beli langsung di tempat. Ini ayam setengah. Karena di GoFood enggak ada, ya kan? Ayam hmm. setengahnya. Iya, lagi out of stock katanya. Nah, terus ini ada frame fries Gue beli langsung di on the spot Oke, jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, dan di share di media video, video sosial kalian Oke, gue coba dulu Apa dulu nih? Kayaknya ini harus betul Oke, okay, pertama kita coba apa dulu nih? Iduh Apa ya original dulu Original dulu ya jadi original harganya di GoFood itu Rp. sekitar 40.000 lah sama pajak Ini kita pembelanjaan sebesar 100.000 atau berapa sih? Iya 100.000 100.000, 30%, 30 persen ya? 35.000 35.000 ya Harusnya, tapi tadi kita bisa pakai. Nah Jadi gue pakai voucher yang dari Gojek 30%, 30 ya. persen maksimal diskonnya itu 30000 Oh, terus ada tambahan lagi 15000 ya? Ya, tambahan 15000 khusus tapi di kebun sirih doang Frenchcamaster yang di kebun sirih khusus untuk pick up Oke, okay, itu menjadi total diskon kita 45000 hmm. Oke, okay, kita coba yang original dulu limbonnya Tebul banget ini ya. oh, Ini bentuknya Iya. Enggak ada tulang. Wangi sih itu ya. Mungkin mungkin hmm. Tapi bumbunya Ada potesnya ya manis crispy ya hmm. boya, Dari tadi udah bener-bener ya. hmm. Di dagingnya, dagingnya ada manis asin juga Kayak hmm. ya? hmm. itu ya bisa dibuangin manis Nih. ya kalau nah, dia pakai adonan basah sih kalau yang fried chicken yang awalnya kan pakai tepung udai basah seperti ini ya. oke sekarang kita coba di jimbo Thailand ini ada bawang bombay terus uh, pakai saus Thailand terus ayam Jimbo jimbonya udai okay. original juga sama. terus ada uh, tomat mini nih cuma cari lah bisa dibilang nah oke okay, kita coba yang ayam, ayam sama ikannya ya ini nah. lebih kecil-kecil ya nggak lengket sih Enggak, tuh ya makasih woi alhamdulillah asam manis asam manis mm -hmm. pedasnya juga pedas kayak mm -hmm. pedas yang apa tuh yang khas dari kayunya ya sih ya tapi enak mm -hmm. kalau gua pakai nasi enak iya. enak banget jadi kalian yang usah coba coba sambal lagi dan masih sedikit crispy lah mau Basah, Basah. Oke okay. okay, lanjut Tentang lah ya Tentang Ini gue beli on the spot Ini harganya 14545 Sekitar Rp16.000 lah sama pajak Jadi okay, kalau di gojek rp enggak apa-apa. Mau bayar online atau gimana? Kira-kira harganya 20 ribu lah. Ha, Sampai 20 ribu. Ini enggak asin banget. Pas asin ini juga pas mm -hmm. ya. Enggak payah yang tentang pada umumnya ya, yang, yang, yang kita pernah banget. pernah makan sih. Asinnya asin gurih. Hmm. Oke, okay, next Ini ada Dada Duo Nih guys, Dada Duo Yang ini khusus pembelian lewat Gojek Online Ini harganya itu Rp 57.272 Sekitar Rp 59.000 Iya kalau 10% Iya, itu kan Oh ya Rp an lah pokoknya 60 ribu, sorry ya. Salah. 60 ribu Mau satu-satu atau? Enggak, udah campur. Setengah-setengah? Eh, jatuh. Setengah-setengah? Oke. Okay. Ini bentukannya nih. Satu dada ya? Satu dada dia belak, itu dia kayak gilinjupek deh. Ini Bisa dia pake denga Bisa ada tulangnya? Iya Nih, nih Nggak ada tulang Aku eh, udah makan hmm. <laughs> Ya makan ya Dia bentuknya sama sih Kayak jimbo itu Dari tepung adonannya yang... uh, Adonannya kayak semua sama Sama Enaknya ini masih crispy banget sih. Hmm. Tapi ini juga nggak bisa juga sih Dada nya dia Dada full ini dada hmm. udah ada potongan semua Campur paha kayaknya 2 saat kalau ini di sini ya? Ini di sini Ini dia juga ada yang potongan paha ini. Jadi dua paha Oh dia langsung itu ya? Iya hmm. Kayak misalnya satu itu ya dada sama paha di satu itu Enggak, bukan dua dada atau dua paha Oh Jadi ada yang ga ah, ada yang doa dada, pasannya yang dua paka Enak hmm. sih hmm. Ini dia bener-bener gerak sampai dalam Iya, nih bentuk ke dalamnya lanjut lagi ini ada setengah potong setengah potong lah bisa dibilang lah setengah positif setengah ayam setengah ayam ya hmm. setengah ekor ayam setengah ekor ayam ini harganya rp puluh empat perak itu sekitar rp puluh empat lah pokoknya kita lima puluh oh. kurang lah ini ada delapan potong ayam. Ini ayamnya campur ya. Hmm. Ada paha, ada dada. Kayaknya saya nggak pernah lihat deh. ada. ada. ada sayapnya hmm. hmm. Dada, paha, nggak ada, enggak ada sayap. enggak ada sayap sama sekali. Enggak ada sayap. ada. ada, ada. ada ya? hmm. Ini dada sama paha doang yang gue dapet. Nggak ada saya kan? Mm -mm. Ini kebanyakan dada nih Iya Dadanya dada yang kecil mm -mm. Bagian dari saya Gue makan Krispy nya dulu <laughs> Adonannya kayaknya sama deh adonannya. Tapi lebih, lebih enak Iya mm -hmm. rasa, rasa banget Bumbunya beda mm -hmm. Iya kan? Mm -hmm bumbunya lebih beda kan, iya. tapi adonannya sama, ya kan? Mungkin bumbu taburnya kali, dia kan ada pakai bumbu tabur ya? Ini kayaknya nggak pakai bumbu tabur deh. Ya? Hmm. Brother-nya. Oi, oh ya, Mar marinasinya? Iya. Praternya. Bumbu yang yang meresap di, di, daging. di dagingnya dia. Ini stornya ada 8 cabang Katanya sih yang membuka di daerah kemanggisan atau daerah mana gitu Saya daerah Untuk yang cabang ke-9 Tolong yang di gading Enggak ya, usah jauh-jauh ya <tuh>. Oke, sekian review kita di fried Chicken Master dan lupa untuk di like, komen, subscribe, dan di share di media-media sosial kalian Dan menurut kita sih, untuk fried Chicken Master itu okay. untuk harga oke okay. okay, ya mm -hmm. lebih, okay, pak. lebih murah daripada fried Chicken mm -hmm. lainnya ya? Terus untuk bumbu dan Padahal untuk rasa, itu. jauh banget Iya benar sih. Iya terus. Punya karakteristik masing-masing. Ya. Dengan harga segini, oke. Okay. Gitu. Eh, ini worth it sih, karena kan hmm. udah dapatnya 8 potong. Kalau restoran hmm. yang, udah brand terkenal, biasa cuma tiga potong, apa kadang nah, iya. lima. Gitu. Kalau lagi promo kan lima. Ah. Kalau lagi nggak promo kan cuma tiga. Jadi kalau 8 potong kayaknya 100 lebih ya. Mm -hmm. Oke, okay. dan shift di channel channel saya berbicara bye.